Membela hak rakyat yang benar Kalau memang hak rakyat yang dulu salah Kita buka undang-undang yang bisa membela rakyat Bagaimana bisa kita harus bela Itu tujuan kita Ada yang lebih menarik lagi tadi Pak Ketika Bapak nanti akan menjabat Bupati Ketua Barat dengan uh, wabung Nanti untuk gaji dan uh, perjalanan yang bisa Serta lain-lain tidak diambil Pak ya. Insya Allah saya Kalau pasalnya saya belum tahu ya <laughs> Insya Allah saya sudah sediakan semua gaji saya dan perjalanan saya, saya akan ambil, saya berikan beras, saya bagikan ke seluruh Rakyat Kutai Barat. Itu sudah niat saya dari awal. Ya Alhamdulillah selama DDPR kan sudah jalan 4 kali ini. Jalan awal bulan sudah kita bagi lagi beras pada masyarakat yang membutuhkan. Berapa besar setiap pembagian beras itu? Tujuh ton per bulan. Kalau ada DPR, tujuh ton 7 bulan. Tujuh ton per bulan tadi, tujuh kilo. tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh bisa, bisa, masih, bisa jalan